Hujur saja ku tak mampu Hilangkan wajahmu di hatiku Meski malam mengganggu Hilangkan senyummu Aku sadari, aku cinta padamu Meski ku bukan yang pertama di hatimu tapi Cintaku terbaik untukmu, meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. jujur saja ku tak mampu Tuk pergi menjauh darimu Meski hatiku ragu Kau tak di sampingku Setiap buah Aku sadari Aku cinta padamu Meski ku bukan yang pertama Di hatimu tapi Cintaku terbaik Untuk